Selamat, Selamat hari minggu adik-adik Halo adik-adik semuanya Ketemu lagi nih dalam ibadah hari minggu pelayanan anak secara online pada tanggal 7 Februari 2021 Gak kerasa ya adik-adik Hari ini udah masuk bulan kedua di 2021 Yang berarti kita udah 11 bulan ibadah online di rumah Dari bulan Maret 2020 Wah betul banget kak Kakak-kakak berharap adik-adik semua tetap setia ya untuk ikut ibadah dan mengerjakan aktivitas, walaupun kerjanya di rumah aja nih Kakak-kakak juga mau ingetin ke adik-adik kalau ini semua terjadi karena Tuhan saja ya karena ini semua gak bakal terjadi kalau cuma kebetulan aja Betul banget nih Kak, nah adik-adik sekarang Kakak-kakak mau mengenalin nih petugas pada hari ini ada Katomi di bagian gitaris ada Kak Daniel di bagian Kak Jonis, dan Liturgos ada Kak Nadia dan Kak Dayu Sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat lagu pujian yang pertama bermacam-macam anak. Jangan lupa pakai gaya ya. Adik. Udah seger belum nih? Kayaknya masih belum ya Kita angkat satu kujian lagi adik-adik ya Kita nyanyi Tuhan Yesus Baik Dalam ibadah, kita mau bersahat teduh ya Lipat tangannya, tutup mata Tentukan kepalanya, kita bersahat teduh Saat teduh selesai Nah adik-adik kita kan sudah bersaat teduh nih Kakak berharap adik-adik bisa tetap berdiri dengan posisi yang baik ya Adik-adik kita harus selalu berani dalam mendengarkan perkataan Tuhan ya Agar kita bisa menjadi orang bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari Seperti kata lagu tiap orang yang mendengar Mari kita angkat pujian ini Dari Kidung Ceria 160 Tiap Orang Yang Mendengar sisi berdiri ya, kita mau berdoa pembukaan nih, lipat tangan tutup mata, tundukan kepala, mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini, Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari pada saat ini Tuhan, kami ingin beribadah mendengarkan firman Tuhan kau berkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik boleh duduk kembali Adik-adik kita mau membaca Mazmur Pujian Siapkan Alkitabnya ya Mazmur Pujian hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 17 sampai 20 Udah ketemu belum adik-adik? Kalau belum ketemu atau susah nyarinya Boleh loh minta tolong sama orang-orang yang mendampingi adik-adik Nah, udah ketemu kan? Masmur 34 ayat 17-20 yang begini bunyinya. Masmur pada pagi hari ini terambil dari Masmur 34 ayat 17-20. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Kemalangan orang benar banyak Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu Demikian masmur kita pada pagi hari ini Nah adik-adik dari masmur tadi kita bisa menyimpulkan adik-adik Kalau Tuhan Yesus mau dan selalu mendengar seruanan anak anaknya adik-adik Yaitu kita semua ini jadi kita harus belajar untuk mau selalu mendengarkan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah betul banget tuh adik-adik, kita harus selalu mau mendengarkan firman sama perintah Tuhan ya. Maka dari itu mari kita angkat satu lagu lagi dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar ya Untuk adik-adik yang sudah bisa menulis Bisa menyiapkan pensil dan alat tulis lainnya Seperti pulpen, juga kertas ya Untuk mencatat firman yang didengarkan nanti Lalu mari kita siapkan hati dan pikiran kita adik-adik Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita dengar firman Tuhan yuk Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus Yang berkuasa dan memiliki kekuasaan yang hebat ya, Nanti adik-adik buka alkitabnya semua Yaitu dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan yang ke 36 Lukas 9 ayat 28 sampai yang ke 36 Sudah? Ditemukan belum? Kalau sudah ketemu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, mohon pimpinan roh kudus. Kita berdoa. Ingat, kalau mau berdoa gimana? Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga pejamkan mata. Lalu kita berdoa, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik. Yang makasih, pada pagi hari ini kami bersyukur sudah diberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, hari ini kami mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa roh kudusmu. Kami boleh mengerti tentang firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira delapan -kira hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya tertidur Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya, guru, "Betapa baginya kami berada di tempat ini, jika kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia, tetapi Petrus tidak tahu apa yang katakannya itu." Sementara ia berkata demikian, tetaplah awal menanggungnya mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, ini anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahsiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Iya, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ceritanya begini ya suatu hari Tuhan Yesus mengajak tiga muridnya ya kalian bisa lihat di gambar ada murid-murid Tuhan Yesus yang diajak Tuhan Yesus pergi kemana pergi ke gunung iya kan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke gunung yaitu Petrus yang diajak Tuhan Yesus Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus mau ngapain sih pergi ke gunung? Hah? Mau ngapain dia yuk? Tuhan Yesus mau ngapain? Ada yang tahu tidak adik-adik? Tuhan Yesus pergi ke gunung mau ngapain? Mau melihat pemandangan yang indah di gunung? Atau mau melihat matahari terbit? Atau matahari tenggelam? Tuhan Yesus mau ngapain? Siapa yang tahu? Tadi dia ngajak... Uh, muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ternyata Tuhan Yesus pergi ke gunung untuk apa? Kalian bisa lihat gambar ini untuk apa? Untuk apa, adik-adik? Untuk berdoa, berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Ya, Tuhan Yesus pergi ke gunung untuk berdoa, adik-adik. Siapa, adik-adik? yang tadi di rumah bangun tidur tidak lupa berdoa ya wah pintar ya adik-adik pinter semua berarti adik-adik ingat berdoa iya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa ya pergi ke gunung nah adik-adik saat Tuhan Yesus berdoa saat Tuhan Yesus berdoa adik-adik Tuhan Yesus mengalami perubahan yang luar biasa. Mukanya bersinar terang. Lihat gambar di sini. ya. Eh, mukanya bersinar terang. Wajahnya berubah. Dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tuh, lihat gambarnya dikadik. Aduh, Tuhan Yesus wajahnya berkilau-kilauan. Eh, mukanya bercahaya dengan terang. Karena Tuhan Yesus bukan manusia biasa ya jadi Tuhan Yesus bukan manusia biasa Tuhan Yesus memiliki kekuatan yang sangat besar ya dan kekuatan itu dipakai untuk menolong dan menyelamatkan manusia jadi Tuhan Yesus punya kekuatan yang sangat besar, punya kuasa yang sangat besar, kekuatan dan kekuasaan itu digunakan untuk apa? menolong dan menyelamatkan manusia yang berdosa, yaitu kita semua, ya, adik-adik. Nah, pada saat Tuhan Yesus dimuliakan, muncullah dua sosok, yaitu namanya ada Elia dan siapa Musa, yaitu Elia dan Musa. Elia dan Musa itu siapa sih? Siapa ya mereka? Musa dan Elia adalah para nabi Yang diutus Tuhan pada saat itu Untuk apa? Untuk menegur umat Israel Umat Israel yang nakal Umat Israel yang tidak mau dengar-dengaran Umat Israel yang tidak mau taat Kepada perintah Tuhan Maka pada saat itu ada Elia dengan Musa Ya, jadi Musa dan Elia itu ingat adalah para nabi yang diperintahkan oleh Tuhan Untuk menegur umat Israel yang nakal, yang tidak mau mendengar perintah Tuhan ya Dia suka melawan Tuhan ya Adik-adik tidak boleh melawan orang tua, melawan Tuhan Yesus Kalau melawan Tuhan Yesus berarti tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus kejadian ini dilihat pada saat Tuhan Yesus uh, wajahnya menjadi bersinar pakaiannya bersinar-sinar ada uh, siapa di situ ada dua orang ingat masih siapa Elia dan Nabi Musa nah ternyata kejadian itu dilihat dan didengar oleh Petrus sehingga dia merasa takjub Petrus merasa takjub melihat kejadian itu dan sukacitanya cita, suka itu ia menawarkan untuk membuat apa di bacaan kita? Membuat kemah ya. Tempat beristirahat bagi mereka bertiga Jadi si Petrus menawarkan untuk membuat kemah Untuk uh, tempat Yesus dan kedua orang tadi yaitu Musa dan uh, Elia Beristirahat ya, tiba-tiba uh, terbersit dari pikiran si Petrus Nah mereka bertiga Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah cerita dari pembacaan kita pada hari ini. Belum selesai rasa takjubnya tiba-tiba, Tuhan Yesus, Elia, dan Musa tertutup oleh awan. Uh, tertutup oleh awan. Adik-adik <tuh> pernah lihat, kan, awan kalau saat mau hujan gelap ya? Dan dari awan itu terdengar suara, suaranya bagaimana? Suaranya, "Inilah anakku yang kupilih." Katanya, "Dengarkanlah dia, itu suara siapa? Itu suara Bapak di sorga." Ya? Bagaimana suaranya? "Inilah anakku yang kupilih." Ya? Dengarkanlah dia, itu suara Bapak di sorga, adik-adik. Bapak di surga yang mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua Ya itu cerita kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36 Ya adik-adik yang dikasih Tuhan kita mengenal banyak ya banyak sekali superhero Ya kan adik-adik pernah lihat di film di gambar di TV ada banyak sekali superhero ya ada Superman, ada Batman, ada Iron Man, ada banyak lagi ya. Mereka bisa menghilang, bisa terbang, bisa apa lagi, bisa mengangkat gedung-gedung yang tinggi mungkin ya. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak kalah hebat dengan mereka karena Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita dari dosa. Ya. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita dari dosa. Apakah Spiderman, Batman ya dan yang lainnya bisa menyelamatkan adik-adik dari dosa? Tidak bisa adik adiknya tidak bisa. Ya. Jadi hanya ada di dalam, itu hanya di dalam do, dongeng. Kalau Spiderman, Batman... Herman dan lainnya itu hanya ada di dalam do, dongeng. Dia tidak ada di dunianya, nyata. Dia hanya film, dia hanya cerita. Ya, tetapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh ada. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ah, ada. Dia berkuasa. Dia sungguh-sungguh dapat menolong kita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kepandaian, kesehatan kepada kita semua. Ya, kita semua sehat di rumah ya. Sekarang lagi masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Adik-adik ingat, jangan lupa kan kita juga harus bisa sehat ya. Kita harus apa? Cuci tangan, pakai masker seperti kemarin sekarang ini. Lalu apa? Menjaga jarak kalau keluar rumah ya. Nah, Adik-adik, mari. Bahwa Tuhan Yesus itu lebih berkuasa. Tuhan Yesus bisa menolong kita semua. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan, ya. Dan Tuhan Yesus juga sangat hebat, ya. Dia berkuasa, dia menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita semua, termasuk adik-adik di rumah. Nah, adik-adik yang -adik ada -adik dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita untuk apa? Harus mendengar perintah Tuhan adik-adik ya, baca alkitab tadi. Oh, ini Tuhan Yesus berdoa. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu setia berdoa. <tuh> ya, dan perintah Tuhan Yesus juga kita harus dengar karena termasuk mama dan papa juga. Ya, misalnya kalau belajar di rumah. Sekarang belajarnya bete nih, aduh. Kenapa? Karena belajarnya pakai PJJ, nggak bisa berkumpul dengan teman-teman. Belajarnya di dunia ma, maya nah, adik-adik harus tetap dengar orang tua, harus tetap ta, taat dan setia, karena itu juga belajar. Ya, kita berdoa bersama, semoga pandemi ini berlalu. Jadi, harus eh, dengar perintah Tuhan, perintah orang tua, ya, harus setia, ya, setia baca Alkitab, setia berdoa di rumah, walaupun belajarnya. Pakai PJJ atau di dunia maya, jadi kita mau mendengar akan perintah Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jadi mari. Saat ini uh, kita akan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, okay? semua yang ada di rumah ya harus tetap taat, setia mendengarkan perintah Tuhan, perintah orang tua, supaya kita tetap sehat, kita tetap uh, dilindungi Tuhan. Demikian cerita Kak Martin Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Halo adik-adik Gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak dari majelis Seru dong pastinya Nah hari ini Kak Betran akan membawakan aktivitas Untuk kelas TK dan AK Kelas 1, 2, dan 3 Aktivitas hari ini bernama Topi Mendengar Alat dan bahannya yang pertama Ada kertas karton Yang kedua ada gunting Yang ketiga ada double tip Yang keempat ada pensil warna atau krayon, Dan yang terakhir ada spidol atau alat tulis lainnya Cara membuatnya yang pertama Potong karton sesuai dengan ukuran lingkaran Kepala adik-adik kemudian rekatkan kedua ujungnya seperti ini ya Kemudian buat pola kuping di kertas lainnya dan sisakan ujungnya seperti ini. Tempelkan sisa ujung kuping dengan menggunakan double tip dan satukan dengan topi yang sudah dibuat. Kemudian tuliskan kalimat Aku mau mendengar di tengah topi Seperti ini adik-adik Adik-adik juga bisa menambahkan hiasan lainnya ya Setelah selesai Jangan lupa dikirimkan ke whatsapp pelkat PA KB tunggu ya adik-adik Dadah Nah gimana adik-adik tadi kita udah nyanyi terus kita juga udah baca Alkitab Kita juga udah dengerin firman Tuhan kan Gimana ceritanya seru banget dong Nah Terus kita mau ngapain lagi ya Yang pastinya sekarang kita mau memberikan persembahan Nah persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan dapat disatukan ya adik-adik dengan persembahan nama papa Nah setelah dikumpulkan persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai Sabtu pukul 10 sampai jam 3 sore Atau bisa ditransfer melalui barcode yang ada di sini ya Nah sekarang kita mau mendengarkan warta PA adik-adik ya, Warta PA yang pertama kami segenap kota kakak layan PA mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga kakak kakak layan Yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Februari Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak layan ya Nah warta PA yang kedua adik-adik diharapkan untuk menuliskan absen kehadiran di IHMP Shalom Depok di kolom komentar di bawah ini ya Gimana sih caranya? Kakak kasih tahu ya contohnya, misalnya Dayu kelas 2 sudah beribadah, terus kalau belum bisa menulis adik-adik bisa loh minta tolong mama, papa, oma, opa, atau orang lain yang menampingi adik-adik dalam beribadah. Nah, mama dan papa ataupun oma dan opa yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini bisa juga loh memberikan kritik dan sarannya. Kami segenap kakak-kakak -kak kalian akan menerima dengan terbuka. Bisa melalui WhatsApp grup atau bisa melalui link di bawah ini juga. Nantinya kritik dan saran akan diterapkan di IHMPA selanjutnya. Nah, terakhir kakak mengingatin adik-adik minggu depan kita tetap beribadah secara online ya di channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi Jangan lupa ya Wah kakak-kakak Udah sampai nih kita di penghujung ibadah Lagi berarti kita harus berpisah lagi Nih sama adik-adik, tapi nggak apa-apa ya Semoga firman Tuhan Dan pujian yang sudah kita nyanyikan Dapat menjadi berkat bagi kita semua Nah karena kita Udah di penghujung ibadah nih kak Kita mau angkat satu pujian lagi Tapi sebelum itu kakak undang Adik-adik untuk bangkit berdiri lagi kita mau nyanyikan dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Adik-adik, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa: Tuhan Yesus yang Maha Baik, ya Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hingga sampai akhirnya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah. Memuatkan kami untuk menjadi anak yang taat dan setia Anak yang boleh dengar-dengaran akan orang tua Dan biarlah Tuhan berkati anak-anak kami Berikan mereka kesehatan, kekuatan Dan biarlah kiranya kasih karunia Tuhan Tetap menyertai dan memberkati kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ya Terima kasih adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.